Oke, balik lagi bersama Butcher Channel. Kali ini kita akan membuat uh, apa? Konten makan besar. Ini ada mie, mie instan sudah kita buka, sudah kita unboxing. Karena bukan endorse jadi uh, bentuknya sudah seperti ini. Nanti kita makan rame-rame. Nanti challenge-nya pakai bumbu yang super pedas. Nanti siapa yang keluar duluan, dia yang kalah. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, mie 15, 15, 15, 15, 15, 15, Oke, 15, 15, masak. Masak, ma. ayo masak na enggak cain enggak tuh nah, ma. masih on kamera halo ya ini teman-teman lagi pada bikin mirun Bentar. Berarti ini ya enggak nggak semua lagi ya ini adalah kompor buatan kita di tadi ini kita masukinnya ut jangan semuanya kita mau cukup tuh so, paling 7-7 bisa lah 7, 7. jadi dua kali tapi bisa sih rekomennya liat dulu tuh so, ya di dua kali sini du -du -du -du. bisa sih bisa Stop editlah. Ada Ada itu tadi nyatet murah. Dua masuk semua lima Ya. Mantap. Dua uh, lagi. Sok segera sembuh apa mati. keun itu tu angkan ke dalam ke... eh parki. Ayo iya, airnya buang dulu ini menggoreng. Ima, Ima alu Dima. Itu, sama itu. Yo. Tahu? Eh dari Aida. Ya, dituangin. Wih. Tuh kan bekas awalnya tapi, um, oh, ini, ya, bumbunya bumbu. Oke, okay, sekarang kita tuangin bumbu-bumbunya. <tuh> ya, that's good. Eh, uh, hey, gunting mana petirinya? Aduh. Ah, yang oleh pomak. Kita tuangin semuanya, campurin ke bumbunya. Ini sebenarnya udah, udah udah pedas tapi biar lebih pedas. Cabe cabai lagi. Dari jale aja. Oh. Oh ah nah ini? anda Oke, okay. ini sudah siap, ya. sekarang kita makan tapi jangan lupa berdoa dulu, dari sebelum makan kita membaca doa, doa dimulai, sudah selesai, yuk, silahkan makan Kita ya, yuk, kita akan 10 menit, jangan lupa Mana nih, Bum Yakin gak ada Jelas banget Co. <tuk> <tuk> kurang Ini mie pedas. Cep, ini cep. Tapi pakai buat sambil lagi. Jadi pedasnya. Huh. Hmm. Lu, udah berkeingetan. Hmm. Kok mm. mm. Oh, Oh. <laughs> Ini mah gak paham. Kalau gue sendiri gak paham nanti. Ini juga berempat jadi mah gak tau bakal ada apa tuh kan? nya kuat pedas guys. Mau jeruk, mau ya? Ya, Sudah. Uh, ya, ya. uh, ya, ya. <laughs> udah, um. um. <laughs> akan dua kita lihat oke, Ya. Ya. Apa Eh. Kenapa <tuk> kan <tangan> <tuk> ayo <tangan> Saya Jadi Ya, bagi kalian yang ada rekomendasi makanan pedas lainnya, atau dirasa kita belum cukup pedas, apa yang bermain di bawah ya? Hai. ya dulu. kami ya banyak yang